Halo teman-teman Eh, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya Jangan lupa ya Boy, jangan nutupin kamera dong Nah, gitu dong Sekarang kita perkenalan dulu Namaku Arul umurku 17 tahun Dan aku suka pendiam Ya, tahulah orang pendiam itu bagaimana Oke okay, lanjut